Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli berencana membebaskan napi koruptor karena Corona. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. It's time for speak up. Oke, okay, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang uh, kebijakan pemerintah yang akan membebaskan 30 ribu narapidana karena kasus Corona. Ini luar biasa banget ya 30.000 narapidana termasuk narap e, koruptor. Nah, kita akan ngebahas ini dengan salah satu pakar hukum di Kota Malang, Pak Gunadi Handoko yang e, juga salah satu politisi dan calon bakal calon Bupati Malang Raya. Langsung saja kita hubungi beliau di sambungan sini. Halo selamat siang Pak Gunadi, apa kabarnya ini Bapak? Ya selamat siang, kabarnya baik, kita tetap semangat walau dalam kondisi semua mengalami keprihatinan seperti itu Bapak. Iya Bapak, ini uh, Corona sendiri sekarang sudah mencapai angka 1700 lebih ya Bapak ya? ya? Ya yang terakhir ya, update sampai kemarin seperti itu ya. Iya bener banget, ini Jadi, belum tahu hari masuk ini di masa puncak sebetulnya ini, kayak Indonesia belum, belum mengalami puncaknya Iya bener banget, oke Bapak ini kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya ya Bapak Ini kan Bapak selaku pengacara dan juga politisi nih Pak Oke Bapak ini saya juga uh, baru dapat informasi ini uh, Direncanakan ada sekitar 3.000 atau 300 narapidana yang akan dibebaskan karena da dari dampak virus corona ini, ini di mata hukum kayak gimana nih Pak narapidana dibebaskan ini Pak? Ya sebetulnya kan uh, saya koreksi bukan 300 ya 30 ribu. Oh 30 ribu ya ya 30 ribu. Iya. 30 ribu uh, narapidana uh, yang akan uh, dibebaskan, tetapi uh, artinya dibebaskan ini bukan semua narapidana tentunya. Uh, melalui persyaratan-persyaratan yang sudah uh, ditetapkan Antara lain, misalnya mereka sudah menjalani asal hukuman 2 per 3 Sehingga okay. berhak untuk melakukan, mengajukan pembebasan persyaratan Kalau dulu seperti itu okay. ya, di, Yang mereka yang golongan usia anak-anak itu bisa juga diprioritaskan untuk dibebaskan Kemudian golongan mereka yang sudah tua ya Mungkin 60 ke atas itu bisa, bisa di di, Dibetaskan, saya kira itu karena ini juga untuk mengurangi penyebaran virus di, di lembaga pemasarakatan Sebagaimana kita ketahui e, kapasitas lembaga pemasarakatan ini kan sudah hampir semua daerah itu mengalami overload Iya benar banget ya, Mengalami kelebihan e, penghuni yang luar biasa dan, dan ini tentunya akan sangat berbahaya dari sisi kesehatan Kalau ada satu kita tidak bisa bayangkan di dalam lembaga itu berbagai pemasyarakat, ada satu yang terjangkit virus makanya akan menyebarkan kepada semua penghuni ini kan sangat mengerikan karena mereka tidak mungkin bisa melakukan apa, jaga jarak karena over kapasitas ya, okay, okay. bisa jaga jarak, biasanya satu ruangan bisa ada isi 10, 20, 30 seperti itu, apalagi gitu mm -hmm. ada yang mereka untuk tidur saja juga susah kan okay. over, over kapasitas jadi kalau ada satu yang sakit, nah, ini tentunya akan Uh, membahayakan kelangsungan uh, kesehatan juga nyawa seperti itu. Saya kira saya termasuk yang setuju uh, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini. Saya kira mereka sudah menjalani dua uh, pertiga. Saya kira sudah sudah cukup layak pembelajaran uh, bagi mereka ini seperti itu. Oke, okay. oke, okay, benar banget. Oke okay ya, Bapak. Jadi tiga ribu narapidana, tapi dengan syarat-syarat tertentu, Pak yang Ya, ya. ah, oke okay. okay, Pak Gunadi ini uh, sangat luar biasa sekali saya terima kasih sekali sudah diberi waktu, kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dan semoga uh, informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan mengedukasi masyarakat dan tentunya tetap ya Bapak ya stay at home itu paling utama untuk saat ini ya Bapak ya tetap stay at home kita apa uh, di rumah saya kira kita juga sering-sering melakukan cuci tangan ya hmm, jaga kebersihan acara saya kira juga tetap -tet -tet perlu iya kan seperti itu gitu loh jaga itu, itu. bantui lah ajaran yang sudah dibuat oleh pemerintah demi uh, kebaikan kita bersama oke okay. ya, saya yakin kalau masakan kesadarannya tinggi uh, saya kira ini kita tidak perlu lama lah uh, saya kira ini kan memang sekarang kan menurut saya kayak, belum, belum puncaknya ya susu masih masih dari awal ini, kita ini oh, ya. baru awal ini, Bapak ya, tapi sudah seperti karena ini. Perlu benar-benar saya wasiwasi kepada masyarakat patuhi ya, okay. seperti itu. Jangan disepelekan karena virus ini ibarat musuh yang tidak tidak nampak, tidak kelihatan. Kita tidak bisa memastikan orang yang ketemu dengan kita itu membawa virus atau tidak. Itu kita tidak bisa tahu. Gitu. Kalau tidak dilakukan tes, ya bisa oh, saja okay. dia orangnya segar pudar tetapi membawa virus ya. Iya, Jangan bener. mengadakan apa pertemuan, ya, perkumpulan dan sebagainya, ya. itu harus kita hindari. Kalau tetap memang harus kita di luar, ya usahakan kita uh, memakai masker, ya, hmm. uh, masker, kemudian mungkin membawa hand dan sebagainya. Siapkan okay. itu mungkin di, di kendaraan termasuk tisu-tisu antiseptik dan sebagainya ya. itu, paling tidak uh, kita bisa uh, mengurangi, ya. Oke, okay, Pak Gunadi sampai di sini saja. Saya terima kasih sekali lagi ya, Bapak ya. Oke, okay. selamat. Okay, selamat sore Bapak. Selamat sore, sukses selalu. Iya. Selalu, ya. Amin. Sama-sama Bapak, sehat selalu. Yep. Oke, okay, itu tadi informasi dari pakar hukum Gunadi Handoko, Bapak Gunadi Handoko. Semoga informasi ini bisa informatif, bisa mengedukasi masyarakat, khususnya warga Malang Raya. Tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilakukan terkait virus corona ini. Dan khususnya, buat kalian, harapannya pemerintah benar-benar menggunakan kebijakan ini uh, sebaik mungkin dan tidak. Dan juga tidak salah kaprah maksudnya itu uh, tidak uh, kebijakan ini benar-benar tepat sasaran kepada narapidana-narapidana yang memang seharusnya dan layak untuk diberi keringanan atau uh, bebas hukum. Bukan uh, atas karena sogo akan atau uh, seperti apa, mereka langsung membebaskan. Pemerintah juga harus mengkaji ulang terkait undang-undang ini. Oke, okay, sekian episode kali ini. Dan aku harap episode-episode aku selama ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe, like, komen dan share. Dan buat kalian semua yang ingin berkolaborasi dengan aku membahas seputar Malang Raya, seputar corona dan mungkin perekonomian, industri pariwisata, pendidikan dan lainnya, kalian bisa langsung inbox aku di email, send email kalian dan kita bisa kolaps. Dan buat kalian semua, jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian ingin sampaikan bisa mengubah dunia. It's time for speak up. Bye bye.